Cristiano Ronaldo kecewa. Portugal masuk playoff Piala Dunia setelah dikalahkan Serbia di menit akhir. Portugal menelan kekalahan 1-2 dari Serbia di lanjutan kualifikasi Piala Dunia 2022 zona Eropa. Cristiano Ronaldo langsung marah-marah ke pelatih. Portugal menjamu Serbia di Estadio Dalus, Lisbon, Senin, tanggal 15 November tahun 2021, dini hari WIB. Dalam lanjutan kualifikasi Piala Dunia 2022 zona Eropa dari Grup A, tuan rumah sempat unggul lebih dulu. Di menit kedua, Renato Sanchez membawa A Selecao memimpin 1-0. Namun, Serbia bisa membalas di menit ke-33 lewat dusan tadi. Portugal akhirnya menelan kekalahan, menyakitkan usai kebobolan di injury time babak kedua. Gol Alexander Mitrovic memastikan Serbia menang 2-1. Baca juga. Kalah dramatis. Portugal gagal lolos langsung ke Piala Dunia 2022.